Dulu ataupun melontar uh, Jumrah dulu Sebelah kiri kita apa Jemaah mah Itu ada satu masjid namanya Masjid Khayif ya kalau sebelah kiri ini Ini namanya rumah sakit Sebelah kiri ada uh, masjid namanya Masjid Khayif Itu masjid di mana di situ 70 nabi pernah sholat di dalamnya Nanti di depan bang di sebelah kiri kita para jemaah. Di sebelah kiri kita para jamaah fokus itu ada bangunan yang empat tingkat. Itu adalah jamarat apa? Jamarat. Jamarat ini adalah tempat di mana tadi ketika kita sudah memungutin batu, maka pelontarannya di situ. Jadi orang-orang dari Musdalifah berangkat ke sini, Bapak Ibu, untuk melontar jumroh, jumrah ula kulla, eh, jumrohul aqabah pada tanggal 10 Melontar tujuh lontaran. Apa yang dilontar para jemaah? Ba. Batu. Jadi batu itu dilontar sebagai simbol permusuhan kita dengan syaitan Makanya sifat-sifat benci, sifat-sifat iri itu ditaruh di batu kemudian dilemparkan Nanti kita lanjut